Di atas itu dari bawah ke atas berputar terus bawah جزا عن محمد رسول الله أيها الصلا لا محمد رسول الله, إلا إلا إلا الله. ما دلله أول واحد، ولو واحد، ولو واحد، ولو Stop stop stop ولو واحد، Saya di belakang rumah Saat itu apa yang Bapak lihat? Ya ada puting beliung Ya Di atas itu dari bawah Ke atas berputar terus Bawah itu asbes Sama genteng-genteng itu Ikut terbang semua ya Pak? terbang ke atas Berputar terus di atas hmm. Terus setelah itu Terjang rumah Bapak juga? Terjang rumah ya Terus yang Bapak lakukan apa Pak? Lari keluar atau tetap dalam rumah? Saya di belakang rumah. Ada angin itu, saya lari di belakang rumah. Hmm. Seluruh keluarga, selamat Pak. Selamat. Lari semuanya? Semua. Terus? Nah, tetangga saya itu yang sebelah barat itu, ini, putus ini. Tangannya? Iya, tangannya. Putus. Kenapa itu Pak? Tampaknya kena. Seng, seng itu lah, ar arpalum itu. Ah. Ya, ini putus sekarang di bawah rumah sakit rumah sakit masih jadi hujan kemarin terjadi sekitar setengah empat ya, hujan sangat deras sekali berangin dengan angin kencang tahu kayak puting beliung itu terwolage ya, yang terdampak itu yang parah itu ada 12 kemudian yang agak ringan mungkin 12 rumah dan kandang sapi itu ada empat ada, ada sapi yang pernah yang tertimpa juga. Alhamdulillah, e, mungkin kalau yang habis sih cuma atap-atap, ada yang tumbang satu. Kemudian warga juga ada korban satu yang tangannya ujung Jari itu tertimpa senggal kalau itu hampir putus. sekarang terjadi lagi dirawat di, di, di rumah RSUD Pelosor. Kemudian, harapan kami pihak e, BWPD dan Kabupaten segera Memberikan bantuan kepada warga kami eh, supaya warga kami bisa terbantu dengan musibah ini.